dulu ada sebagainya. Hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini masukkan juga harga untuk dapet, jadinya untuk semudah saya gambarkan lagi bahwa memang ini di bahasa bahasa di daerah Mati, auyu, masakan sejarah gaya, katakan. Itu tampak yang sudah begitu walaupun hanya dijar beberapa jam kalau sekarang, kita sekali itu tentunya ada perbedaan lain datang lagi pada satu dot ada grafis dan kita yang mau bunyi mengenai penetasan dan antara bahasa daerah bahasa ya, baik <kional tone> untuk sebelum kita memulai apa, -apa malam jam caimun ah yes, kemudian ini kita berapa tentu berapa berapa menit tahu, berapa puluhannya? dua puluh 20, 20 kah? Ya, jadi 20 menit. Satu tombol Satu 20. 20 menit. Kalau setengah jam ya bisa. Kalau ya uh, tidak maksimal, maksimal 20. Maksimal, maksimal maksimal maksimal 20, 20, menit. Ya, 20 menit. 20 tadi Ya karena untuk mengulaskan Anda kan juga butuh waktu ya. 10, 20, 10. 20 menit, 10 hey. menit. Kita akan mulai ujian skripsi dan semesta Sedangkan saudara-saudara yang Kita akan mulai 1 m Kita Ujian Oh ini apa terbuka atau tertutup ini terbuka ada orang berkado tertutup teman-teman di dalam teman-teman mau kantor tertutup bisa di luar saya menyampaikan terima kasih kepada semuji dan juga pembimbing yang mana sudah meluangkan waktu ke hari ini mau itu sendiri menggunakan bahasa Awi. Nah, di dalam bahasa awi, ini, awi ini, kan? Yang coba kamu Saya ambil adalah dialek dari kampung itu sendiri. Nah, dalam bahasa Awi ini, ini juga digunakan oleh masyarakat kampung untuk melakukan uh, untuk untuk kehidupan dalam masyarakat ini. Nah, nah, dari sini ada 50 tahun itu masih menggunakan bahasa daerah kaum itu secara baik. sehingga yang, yang itu banyak lagi bahasa Aung sendiri di sana dan tahun 20 akan sudah yang sekarang berusia 20 tahun seperti saya dan tidak. sudah saya bisa menggunakan bahasa Aung dengan baik Nah sehingga ini menjadi alasan buat saya mengambil alun dan menjadi latar belakang saya pada Bahasa awal ini belum pernah dilakukan penelitian oleh uh, Sehingga saya tertarik untuk mengambil judul ini. ada bintang itu oleh beberapa kalangan. mengetiksa penanda fungsi persoalan dan yang kira, -kira fungsi penanda fungsi ada 4 pertama membantu bahan untuk penanda tersebut, yang memberikan sumbangan pemikiran dan kemahaman bagi yang ketiga kali lagi. Tapi yang ini. mendalam. tentang penarikan dalam serba sama menjadi berbeda ya. dengan yang kedua alta era di pada tahun 2019 dia menulis tentang persona penanda persona dan kalau wow nanti wow yang ketiga ini ada ya 2015 sini menulis tentang penanda persona serba sama nah, yakiatiaw di sambi menjadi trend uh, yaitu teori termarga, kemudian yang itu tanggal personal, yang yang terima termarga dan yang keempat kronomil persona. persona yang kelima morfologi, yang keenam kosmologi, yang ketujuh duplikasi, yang, yang, yang, yang ke delapan pemusikan, yang kesembilan morphel, yang ke sepuluh morph dan homorph, yang ke sebelas herman, yang kedelapan kalah dan asu ada jenis penelitian metode penelitian Sayang, berjalan, penelitian ya. sumber data dari sejak data teknik penelitian data alat data, teknik analis data dan segala penggunaan jenis metode penelitian baik pada teknik analisi data menurut yang saya pakai adalah Sundarianto pada tahun 1993 halaman 6 Dari disini ada beberapa bagian yang dilakukan yang pertama mengumpulkan data dari informan kemudian yang kedua diterjemahkan secara secara demikian kemudian kita mengecek kebenarannya dari sumber informasi yang berada informan kemudian yang berikut membedakan dan yang kelima adalah teknik ganti atau subli. Nah di sini yang penulis uh, menggunakan untuk data yang pertama yang berkaitan dengan teknik ganti. Nah, ada contoh teknik ganti di sebelah Di sini menjelaskan bahwa uh, teknik yang kemudian mengganti derma atau mengganti. Sehingga uh, di sini Sehingga ada contohnya. Misalnya, engkau makan sagu, dalam bahasa daerah, itu beri Nah, yang diganti dari, eh, yang dengan teknik ganti yang diganti adalah eh, persona. Dia makan sagu atau tinggi Kemudian, yang kawan juga demikian. Masak Sudah Masa. Masa. Masa. Dan kemudian juga untuk inklusif Dan penanda, penanda. kedua jamak Yaitu biji Yang artinya kalian Biasanya penandanya yaitu Gina, Gina, dan Kona Penanda ketiga jamak yaitu Jawa Mereka G, Biasanya penanda yang menempel adalah Gina, Gina, dan Kona Jadi fokus dalam pembahasan atau penelitian yaitu ada terba Ajin yang artinya makan, terba ani yang artinya minum, terba Ajiro yang artinya injak, terba keku yang artinya tidur, terba limo yang artinya lempar, dan terba irong yang artinya panas dan terba kung yang artinya Objek predikat dan objek saya makan pisang. Kemudian juga nu ayam binti Yang artinya saya air minum. Nah, ya, Berlatar, tapi kalau di dalam objek predikat dan objek saya minum ayam. Yang mereka nu agio acironnya. Saya nu agio tangga aciron injak. Saya yang itu, nu ngaji roket, kunci yang ketiga, nu payung umum yang enam, nu woi tinggi yang artinya sayang, panah babi. Nah, berdasarkan data kalimat ini, jadi dari enam kalimat ini yang menunjukkan penanda personal tunggal nu. Jadi kata makan menjadi ninji Aku bahwa proses saya yang makan Ada ninji, minji, asiroji, cikunji, kukunji, dan triroji Menandakan bahwa proses yang dilakukan adalah yang mulai di Di <tik>